Yang kedua yang saya akan bertanya ini adalah, banyak saya belajar dan mendengar hadis juga dari penceramah-penceramah di akhir zaman tentang Dajjal ini bermata satu, dan kalau tidak, saya salah baca. Rasulullah SAW pun menyampaikan hal yang demikian. Tapi ini banyak berbeda pendapat dari alim ulama, termasuk yang saya tonton videonya Syekh Imam Husain. Then when the jah appears in Jerusalem, I may not live to see it, but you may live to see it. And he declares that I am the Messiah. And you look on his face and you see that he has two eyes. He's seeing with two eyes. Guess what you do? Shall I tell you? Huh? You said no no no he can't be djal because he's seeing with two eyes and the prophet said djal sees with one eye that is the problem we have with your bogus methodology yes you are school boys your school boys with this methodology of yours even young people now listening to me can understand that this is not this is not i am this is i am that when the prophet said Islam, that the dajjal sees with the left eye the left eye symbolizes external sight did you hear and when he said that he is blind in the right eye the right eye symbolizes the blind the right eye symbolizes that he's internally blind and all those who follow the child would also be internally blind we see a lot of people following the child in this lockdown i don't want to get them embarrassed <laughs> and i don't want to pick a fight with them but my listening audience they will be able to see the inside to you know who are those who are following that it's so funny who are following the journey in this lockdown okay and that road is called today the road of secularism the secular state the secularization of knowledge yeah you go to university and never ever ever in the university are you taught except in the department of religion <laughs> about angels about the last day about allah no, no no take this out of the curriculum you are studying knowledge here and that does not qualify as knowledge that is secular education they are internally blind that is the danger that is the danger And if you want to study Islamic eschatology, you cannot do it unless and until you see with two eyes, two eyes. Yang dia mengatakan bahwa Dajjal bermata satu ini dan dia buta mata sebelahnya ini bukan buta secara fisikli matanya, tapi buta hatinya. Hati Dajjal ini buta untuk melihat kebaikan. Hati Dajjal ini buta untuk melihat hal-hal yang berbau akhirat. Dan yang bisa melihatnya ini adalah Mata yang hanya melihat keburukan Hanya melihat kepada keegoisan Hanya melihat hal-hal keduniaan saja Dan bahkan saya baca daripada mimpi Seikosim sendiri Ketika dia bertemu dengan Dajjal Matanya itu tidak buta ternyata Mungkin cocok dengan Syekh Iman Hussein ini Walau Alami Sahob Coba Kang Diki bisa telah menjelaskan kepada saya Sangat benar Mimpi saya Muhammad Qasim sangat benar Dajjal itu berpenampilan gagah, ganteng, berambut ikal Walaupun ikalnya tidak ikal keriting, tapi ikal bergelombang Berwibawa, harismatik, tidak buta sebelah Bagaimana Dajjal mempengaruhi orang dengan ada matanya picak sebelah kalau begitu, Dajjal berarti tampil dengan garang langsung. Itu yang kita bayangkan. Padahal Dajjal itu seperti yang saya katakan tadi. Dia tampil menjadi orang yang alim, menjadi orang yang tokoh agama dan sebagainya. Nah, kalau Dajjal itu puncak uh, sebelah, buta sebelah, orang sudah tahu akan menghindari Dajjal tentu kita sudah paham dajjal itu pembohong pembohong besar pembohong itu artinya palsu kalau palsu itu tidak menunjukkan dirinya sesungguhnya ya itu hal yang lucu kalau ada usaha-usaha akhir zaman mengatakan benar-benar uh, picak -benar sebelah benar-benar buta sebelah padahal yang dimaksud butak sebelah uh, buta sebelah adalah buta hatinya buta mata hatinya buta dengan kebenarannya jadi ini lebih masuk akal, lebih benar insya Allah. Karena petunjuk uh, yang Allah berikan kepada saya, Muhammad Qum, pasti benar. Nah, maka wajar orang banyak tertipu dengan jejak. Itu saya kira, saya meronokkan sudah sangat jelas. Rekan-rekan sekalian, hadis itu kadang-kadang harus ditakwilkan, harus ditaksirkan tidak letter atau tidak textbook, seperti itu. Banyak sekali simbol-simbol nah, yang perlu ditakwilkan, perlu ditafsirkan dengan benar. Alhamdulillah, Sehimbran Hussein sudah menjelaskan, dan cocok, sangat cocok dengan mimpi Said Muhammad Qasim. Padahal Sehimbran Hussein tidak kenal dengan Said Muhammad Qasim. Muhammad Qasim pun orang yang tidak jarang, tidak bukan tidak pernah jarang sekali nonton-nonton pendapat orang lain. Makanya, Beliau pernah kami tanya tokoh-tokoh agama Beliau tidak tahu Makanya tidak mungkin eh, Syed Muhammad Qasim meniru apa pendapat dari Sayyid Imran Husain Tetapi eh, Syed Muhammad Qasim punya ciri khas Mimpinya akan dipertahankan sesuai dengan apa yang dia tidak dipengaruhi oleh pendapat siapapun Dan pendapat dimanapun